Dragon Titan adalah destinasi seterusnya. Kalaulah aku ada buih lagi mesti senang sebab dia fairy type kan. Tapi disebabkan ikan yang besar tu water type mudah untuk kilat. Lepas tu keluarlah ikan kecil ni. Aku ganti dengan city. Play off miss. Draining key sekali je kena. Apalah nasib. Aku terpaksa tukar ke ikan merah untuk settlekan. Ada masalah ikanlah jawapannya. Buat sandwich, makan sandwich, settle. 17/18. Kep level 56 By the way Cerita Arvan dengan anjing dia dah habis Sedihlah juga Tapi sebab tak ada voice acting, Tak jadi nak sedih Dah alang-alang ada kat sini Aku tangkaplah Sushi aka Tasugiri Dan Kirito aka Dandozo Masa untuk raid Aku dapat Pawi aka Pomi Zoro aka Zoroa Dan Tomiam aka Crab Roller Semua ni watertera Sebab tu aku boleh tangkap Tomiam bertukar Zoro pun bertukar Pawi pun bertukar Powerway paling tak ada beza sekali. <laughs>